Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi nih, sahabat pemirsa Gorogorog TV, dimanapun anda berada. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, kesehatan, jasmani maupun rohani. So, sahabat hari ini saya membeli uh, pompa ceruk akuarium. Fungsinya nanti kita akan gunakan sebagai pond anti aerator, uh, karena biasa pakai aerator itu. Suaranya dengung ya, saya kurang suka. Makanya kita akan gantikan dengan pompa celup aqua Jadi kita fungsinya nanti buat aerator. Kita tidak akan kasih filter tadi nanti, kita akan filter. Oke, teman semua, kita unboxing aja. Saya cukup murah harganya 34.000 di toko online pakai ini barangnya bagus packingnya lumayan tebel ini nah, ini buat aquarium ikan saya ikan lohan mereknya apa ini kita nah ini dia mereknya mereknya Candila waduh aquarium produk produk dari mana ini hmm, namanya kayak nama-nama orang Indonesia ya ini penampakan dari produk Kandila. Bisa dilihat temennya Oke, okay. jelas pompa air cocok untuk aneka akuarium, aman dan tidak berisik. Kita coba nanti. Berarti halus nih puterannya nih. Pompa air new berarti barang baru. KD 120 SP 800 liter berapa nih nanti kita cantumkan di deskripsi lah ideal for aquarium wattnya berapa nih wattnya oke oke oke buatnya kayaknya cukup kecil watt power adalah 20, 12, sorry, 12 watt oh. motor produk diagram oke okay, teman kita buka dulu ya barangnya sore ini kalau gambarnya rada gelap karena kita belinya malam langsung kita bongkar saja kita unboxing saja sahabat langsung kita bongkar. ini apa isinya Oke okay. Oh seperti biasa karena saya kemarin e, punya ya buat mengganti air sama segini Uh, Mereknya Amara cuma setahun ya. Yang namanya produk ada baik ada buruk mungkin. yang gagal kita nggak tahu juga setahun persis mati dia udah nggak bisa digunakan sama sekali mungkin dinamonya panjang biasa ukurannya meter lebih coba kita lihat dalaman kita bongkar di kompa pada umumnya sama baunya juga masih baru ini. boleh kita masukkan lagi ini cuman pengecekan aja ya masih langsung ini kecil banget nih ini kecil ya temennya kompanya warna hitam nah ini nanti nih nanti kita akan fungikan sebagai air aja kita lihat dalam plastik dalam plastik lihat Oke Ini ini adalah saringan nih. Tempatnya di sini. Ah, apabila ini eh, afosket atau apa aku rumah kecil-mini-mini dulu boleh lah ini untuk saring supaya ikan nggak masuk ya. Ini. Tapi ini nanti kita nggak akan pakai. Kita akan lepas saja. Oke. Kita akan lepas nah, ini tutup. Tutupnya. Mau dipakai filter saringan di atas ada box filter, nanti kita akan enggak pakai ini. Kita akan pakai ini aja. Ini buat pengambil pengambilan udara ya di luar, karena saya fungsikan untuk oksigen. Nambah oksigen dalam air, ya sama biasanya ikan itu. Kalau kurang oksigen, kayak orang lagi nguap salingkan seperti itu, namanya kurang oksigen, namanya apa ya seperti akuarium uh, pompa akuarium yang lain juga, uh, perlengkapannya sama. ini dalam perakatnya ada tiga ya karena mesinnya kecil kita pasang aja masukin, In, masukin, tapi juga banyak. tiga temen ya pasalnya hati-hati kita -hati, pun ya nanti harus mencari gantinya makanya kita perlu hati hatian pelan-pelan pelan dan kita pas sesuai posisinya oke okay. nah. tiga nih kita tempel aja nanti ya tempel di kacanya dulu ini nanti uh, ini tentu lagi Cahit. ternyata ada kuncinya temen nih ini kecil sekali ya ini masangnya jangan kebalik di sini nih di sini juga ada coakan ini cekungan ini masangnya jangan kebalik saya juga baru jumpai ini seperti ini modelnya nanti seperti ini dia kan akan akan mengambil air dari bawah yang satu kita tutup aja nih harusnya kan ee, ke filter satu ya lubang ini ke filter box filter kemudian kita akan tutup aja penutupnya ada yang rapat nah air dari bawah nyedot berbarengan dengan udara dari atas dari luar udara masuk ke selang okay. udara masuk ke selang diimbuskan bersamaan dengan air ya siapa tahu ini e, membantu ini tidak membantu walaupun sedikit, ya. membantu untuk e, apa Menambah oksigen dalam air untuk kesehatan ikan itu sendiri, tapi kalau dipakai memang boleh juga. Ini. boleh aja dipakai. Ah, bisa dipakai, bisa dipakai. Coba nanti kita akan mencoba. tingkatkan. Saya sampaikan tadi, buatnya cukup kecil ya, 2 empat, 3 lima, watt cocok untuk ameika aquario yang punya akuasekab silakan buatnya kecil banyak kecil sebenarnya 800 liter per, per jam kali ya mungkin per jam coba komen udah yang besar oh mereknya made in china ini temen nih made in china ada di bawah tapi namanya kandila weh kannya mungkin india dilanya indonesia Ternyata produknya made in China Bingung kan Oke temen ya Itu aja simple sih mesin-mesin Mesin, -mesin, uh, mesin akuarium seperti ini tuh Simple simple ya, Cara pemakaiannya juga biasa kan? Semoga awet ini kandila Kemarin saya pakai amara Bukan menjelekkan produk Namanya produk ada uh, min Ada plusnya Ada baik, ada buruk Ada kekurangannya Yes tahun mati ya dipakai 24 jam kita akan coba nih uh, saya beli yang lebih murah waktu itu beli kalau nggak salah 40 ribu 45 saya beli offline uh, saya coba ini produk murah ini harganya uh, berapa tadi ya 32an harganya nah, saya punya voucher uh, Gopay poin dari salah satu merchant online jadi saya cuma bayar ribu plus ongkir. ongkirnya saya pilih. pilih yang murah ternyata cepet banget nyampainya kawan dua hari padahal saya estimasi 2-4 hari karena ongkir hanya enam 6000 ini dari Bekasi, kita kebetulan di Depok dua hari ternyata nyampe oke temen segitu aja dulu kita saksikan, kita pasang dulu Oh, seperti apa semburannya, kencang atau tidak. Nanti kita bisa rekomendasikan apabila barang ini worth it lah untuk dimiliki. Oke, okay, kita coba dulu temannya. Oke, okay, selamat channel gado TV. Ini dia penampakannya nih. Ini gelembung udaranya luar biasa karena semburannya lumayan kenceng ini. 12 watt. Contoh, kalau mesin kita yang buat uh, filter ini uh, 25 watt ya, ada dua. Karena sibuknya dua, kita terjaga kebersihannya. Makanya kita pakai dua mesin sekaligus satu tangki. Karena kita bagi ini jadi dua kamar. Ini. Uh, yang gede-gede ini ratus per uh, menit oh, apa ini ya 1500 LM liter per menit Mungkin ya Oh ini gelembung udaranya luar biasa nih Cakep Cakep nih Semburan ini Tuh, selang ke atas ya Selang ke atas yaitu untuk mengambil udara fungsinya Kita keluarkan aja Di atas permukaan akuarium kalau dilihat ini kabel powernya ini lumayan gede nih ini gede nih. Beda sama yang itu, mesin-mesin yang sudah terpasang justru malah kecil. Harusnya kuat atau kualitasnya lebih bagus Pastinya gitu ya. Barometernya itu, ini lengan kita ada dua. Dan tadi harus kita bersihin ini. Sedikit stres tadi karena udah seminggu ya kita nggak bersihin kita tinggal. Airnya udah keruh kotoran bisa kita bersih dan kita kasih garam kita kemarin coba beli garam impor dan kita beli di online juga murah di online garam biasa biasanya warnanya lebih gelap ya. ini masih ada garis-garis ya yang di badan silovan karena masih kurang kurang fitting baru balik galak yang kita kasih satu adalah galak ini yang bonsai nih. bonsai nih. kita kasih mamuk kira ikan mungkin ya modal satu lagi galak galak oh mamuk ini bonsai bonsai ini kepalanya mengecil ini dia karena stres ini udah dua hari saya dimin aja karena sempat. sempet ini kepalanya mengecil nah ini cowan nih, lokalan ini mungkin ada interlokalnya kali ya karena mirip-mirip nih ini uh, lebar udah 14 cm badan ya panjang 22 cm, dua-duanya sama nih kita uh, masukkan tanki uh, udah setahun 5 bulan ini dulu dari tiga jari ya teman-teman mungkin alternatif ini cara saya untuk mengganti aerator karena saya pusing aerator itu kan dengung biasanya ya yang kayak mouse komputer itu berisik pusing mending saya pakai ini aja kan nah. fungsinya menurut saya itu sama untuk menarik udara dihembuskan ke dalam air ya. teman-teman gitu, Ya, yang ingin mencoba untuk yang punya penghobi ikan-ikan nah, ikan lohan ikan apapun itu ini dicoba silakan di satu tank saya pelajari dua mesinnya ada tiga ya ada tiga mesin menambah oksigen lumayan keras tuh bagus juga ini 20 watt eh 20 solid 12 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 pakan 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt, saya beli pakan watt, cuman dia kalau watt, 100 watt, beda sama merek Orico dan lainnya itu lama hancurnya. Kalau ini racikan kemarin ada di video saya itu mereknya, itu coba bahan hancur. Makanya kalau kasih makan, tunggu dia benar-benar lapor, jadi langsung dihabiskan. Kalau kasih makan, jangan banyak-banyak teman ya. Lima tiga kali kontinu aja. Sehari tiga kali 5 biji, lima biji aja cukup. Karena ini udah sangat besar, ini lumayan besar nih atau kalau dijual laku pecinta lohan coba komen semua pecinta lohan-pecinta lohan yang udah jago master kira-kira lohan sebesar ini bisa dijual enggak? oke sahabat itu aja video dari saya semoga bermanfaat apabila bermanfaat ambil manfaatnya apabila tidak bermanfaat abaikan saja anggap saja ini hiburan atau iklan ya buat semua pemirsa uh, channel saya dimanapun berada semoga kalian semua sehat selalu diberikan rezeki yang berkah melimpah barokah mengalir tanpa batas kita sama-sama berdoa uh, semoga kita semua selalu uh, menjadi uh, sahabat dimanapun berada walaupun hanya lewat dumai semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang mengalir tanpa batas amin amin amin ya alamin saling mendoakan tidak ada salahnya walaupun kita tidak saling kenal tapi satu jiwa yaitu bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh